Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiya Muhammadin Wa ala alihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwanifilah rahimakumullah Semoga sobat dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu berada Dalam lindungan Allah Azza wajalla. Alhamdulillah Atas izin Allah kita dipertemukan kembali Dalam video kisah mu'alaf yang dipersembahkan oleh Tim Channel App Astronaut. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Sobat Vilah untuk menyaksikan kisah perjalanan menuju Islam dari seorang mu'alaf yang menetap di kota Bandung. Seperti apa kisah dari mu'alaf keturunan Tionghoa yang bernama Koh Hendratno Kurniawan ini? Mari kita saksikan saja video beliau. Saya Hendrat Kurniawan. No iya. berapa sekarang? 51. bisa yeah. uh, Anak dua. Anak <laughs> dua. Semuanya sudah Masuk Islam, uh, masuk Islam udah. Uh. Bahkan mereka dulu yang Islam gitu. Oh gitu. saya paling terakhir keluarga. Paling terakhir. Yeah. Anak dulu ya? <laughs> Tapi istri saya itu aslinya Islam. Oh. Terakhir Islam. Hmm. Hmm. Mau menikah sama saya. 2003, dia ikut saya dulu ke agama yang saya dulu, kawin di gereja. kemudian ya ini cerita saya pribadi ya, 2003 menikah sama saya, ikut agama saya seperti yang dulu, tapi sejalan waktu mungkin, ya karena saya nggak benar juga agama yang dulu yang nggak pernah dibadah ya, istri juga merasa mungkin, Enggak bertahan, musti, pastikan dia, dia kan muslimah Nah, 2012 itu dia syahadat pulang Masuk, dia syahadat pulang 2012 Balik lagi ke agama dia asal Anak-anak dibawa dia ikut Lalu saya karena, saya kan kerja di tekstil Itu setiap bulan pasti keluar kota jarang pulang ke rumah Dan pada saat sebenarnya 2000 ya 2018 sih awalnya awal awal tahun 2018 karena kan saya udah mulai ada usia kan Paku juga jadi keluar kota keluar kotanya dikurangin nah, saya lebih sering di Bandung sering ke rumah balik di rumah Begitu ketika rumah anak-anak saya suka, tapi sholat gitu. Oh, ya, Menurut saya, sholat. Mana, itu belum saya belum, masih, so masih, masih agama saya dulu, jadi setiap ketemu saya, tapi sholat, tapi sholat. Dan saya bantah itu hari kenapa kan makin bukan Islam. Nah. Saya sudah tahu mereka udah Islam, hmm. karena saya sering lihat.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 harmonis lah waktu saat dulu ya saya sering keluar rumah gitu pulang teman anak, -anak isolat isolat gitu ya sampai saat ya ada kejadian dimana mereka nggak ada semua di rumah saya jadi anak saya kok suruh saya sholat terus gitu saya pengen tahu apa sih kemudian saya ambil buku panduan sholat anak karena ada tuh yang lembaran-lembaran yang kecil itu ya? yang kecil ya, kotak, Gimana, lembar Bukan, pokoknya kertas lembar lembar aja yang kertas apa tebal gitu kan, kayak karton gitu ada gambar-gambar gambar-gambar anak lah karton, mungkin karton gitu saya ambil lihat, gak tahu pertama kali saya ambil itu ada Al-Fatihah, doa Al-Fatihah, hmm. itu lembar awalnya kan Arab sama Latin, ya, ya, ya, ya. udah pasti saya baca Latin dia, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus kemudian pembawa, nah, kenapa sih apa artinya itu kan ya, <laughs> atau gitu, dibaliknya kan ada terjemahan Indonesia tuh, terjemahan Indonesia saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih dan maha yang Alhamdulillah, Alamin, segala puji-puji buat Tuhan, penguasa alam semesta. Saya disetrum atau kenapa? kok artinya bagus, itu artinya benar. Kenapa pikiran saya dulu, paradigma saya mengenai Islam terbalik, gitu kan? Dulu kan saya menganggap Islam itu ya mohon maaf karena ada di TV kan kekerasan, teroris kan. Pokoknya penuh kekerasan kan dulu kan. Itu paradigma saya gitu ya. Waktu sebelum saya Islam. Tapi begitu kata-kata dari doa itu kok bagus ini semua. Dengan menyebut Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Berarti kan Islam itu mengajarkan kasih sayang juga gitu. Jadi nggak tau mungkin ya disitulah Allah menyentil hati saya ya langsung kok benar semua gitu yang nah, mulai saya tertarik saya baca semua ada ya sebelum apa ada iftitahnya kan saya baca itu artinya bagus semua ya itu pada saat uh, rukuk sembahana rofiat azimi wabi hamdi ya itu kan mengagungkan Tuhan Allah semua tuhan artinya semua memuliakan Tuhan semua baik. tadi hmm. pandangan hmm. hmm. nah, itu hmm. sendiri dapat informasi dari mana? Dari televisi, ada televisi, ada kebanyakan, televisi juga, kebanyakan dari media. Kebanyakan media sama ya dari segelintir orang lah yang non muslim juga. Yang misal yang Ya mungkin dia nggak, mereka nggak suka Islam kan, ya mungkin aja. Jadi banyak lah masuk-masukan gitu. Tapi setelah kejadian itu ya saya bilang, Dok, ini benar, ini mah benar, terus saya bilang, ini semua menguliahkan Allah, menggunakan Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan cuma waktu di yang dulu kan saya menuhankan nggak bisa. Kan? Dari kecil sampai umur setengah abad ini nggak bisa itu dituhankan gitu kan? Karena kan kita dicepokin terus. Hmm. Ya di sekolah terus segala kan sekolahnya kan pasti diakakoli ya, ya. Selalu diajarinnya gitu. Kan, Islam kan benar-benar jauh bukan kita nggak tahu sama sekali kan nggak pernah belajar sama sekali. Menarik ya. dari televisi aja. di iya. tentang berita, berita negatif. Berita ya. negatif Karena kan. Ya seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian ya, seperti ya itu hari kan teroris. Apa, kan. Ya, pokoknya itulah yang kesannya negatif. Tapi setelah kerjanya itu, enggak loh ini kayaknya sawah itu semua, ya. sawah ini ya, ya. semua. Senjat itu, hmm. senjat uh, para tingkat rata pesawat seperti itu hmm. melihat tetangga mungkin saya sih nggak sampai lebih benci ke ini enggak sedikit tetangga saya itu semua muslim ya. kadang-kadang saya, saya di lingkungan muslim juga tapi enggak begitu posisi saya sehadap ulama ya. juga sekecil enggak nggak maksa agama dia waktu married dengan saya juga itu eh, enggak mengaksa soal agama tapi kan karena jadi kita kan regulasinya harus satu agama supaya keluar di setidikah pernikahan Nah saya belajar itu mulai itu, gak tahu kenapa ya tertarik saya jadinya begitu anak ajak sholat yuk, ayo mau ikutan belajar belum belum, belum, belum. pada saat eh, sholat kan di rumah sholat habis si anak belum -anak. anak saya yang mimpin yang jadi imam lengcong ya saya emang ngikut kan ini baca aja ikutin aja saya sholat, baca sampai <tuh> sampai beberapa kali kemudian saya mulai sendiri sholat sendiri ada suatu ketika ya suatu hari iya. saya lupa sholat ashar kok oh, kayaknya rasaan ada yang gak enak ya apa, hmm. saya bilang Terus belum sahadat? Oh, belum, masih belum belum, ya. belum Saya 3 bulan lah hmm. Belajar sholat hmm. Kan itu hari istri ngomong Kalau sholat itu Harus hafal Rafatihahnya, itu syarat utama hmm. Saya udah tertarik gitu. Sudah tertarik Waduh waktu saat itu kan terus, Saya terus, sudah hafalin Apa sholatihnya belum panjang pendeknya kan belum tahu, kan belum belajar kan? tapi saya berusaha untuk menghafalin karena saya ngomong gitu kan sampai akhirnya saya sudah merasa yakin oke okay, saya hafal nah, disitulah saya bilang ke Isri, oke okay, saya mau masuk Islam gimana, caranya gimana Pola dia ke catanya saya kan Islam ada di Cibiru tapi kerja di Lombok dan kesibukan waktu pun Enggak tahu menghalangi, enggak gitu. bisa, gitu kan. Oke, okay. okay. di dekat rumahnya ada masjid, syahadat nanti yang ustadz di situ. <tuh> tunggu seminggu, dua minggu, enggak bisa lah, mesti di mau. Tapi saya udah gue gitu, kan. Nanti pengen, gitu, kan? <tuh> udah. Pokoknya saya mau Islam, Sampai akhirnya istri tanya ke teman. Memang bilang, udah ada isti istiqomah. Oh, yang nih. Cuman Ya, sama saya sebelum Idul Adha tahun 2018 dua minggu sebelum Idul Adha saya sama di Rabu dan, dan gitu itu e, Pas saya di interview kan, di interview segala apa interview, mau menikah Islam ada paksaan nggak? Apa karena mau menikah? Nggak, nggak istri saya nih saya udah punya dua anak kok Istri saya mengasihi Islam, cuma balik lagi syariat. Enggak ada paksa tapi memang awalnya dari anak-anak saya sih yang encourage sempat jadi ngajakin terus kan jangan ditanya lah ya mungkin <laughs> ya pasti seperti sampai, sampai akhirnya lalu. itu di schedulein ya udah bapak uh, Jumatan itu kan dua minggu jadi pas Jumat yang dua minggunya suruh musyahadat tapi terus kalau situ si Jumat ini musyahadat sisa saya ngomong kamu kan belum sunat kamu belum sunat sunat dulu ya udah kira saya sunat dulu <laughs> saya sunat dulu terus saya ngomong ke imam ya eh. eh, ke DKM di rumah paham dia sedang minggu depan, aduh, minggu depan teh hmm. kami sibuk siap-siap hmm. kan, informasi. Dimana kalau setelah Idul seminggu setelah Idul jumatan setelah Idul hmm. siap. sekalian juga saya buat recovery, nah, udah akhirnya diskonin, dan alhamdulillah baik telah dan istiqomah tanggal 24 Agustus 2018 nah disitulah saya juga hmm, sangat terharu sama saudara-saudara Muslim karena kan kejumatan banyak tuh yang saksiin kan atau di saya ngucapin syahadat pun pasti kalau berberanding kan. Nah, setelah syahadat sudah harus menjadi menjadi Islam mereka mulut-mulutin saya semua nah disitu saya terharu enggak hmm. orang-orang Islam enggak seperti yang saya ini, enggak jauhlah dari yang dulu-dulu. Alikmanya langsung berubah, 30%. Langsung, ya mungkin seribu. bertolak belakang lah. Lalu ini semua baik-baik. Semua buat saya istiqomah ya Pak, di situ istiqomah ya Pak. Alhamdulillah. Baik-baik. Tapi saya, ya dulu masih kata-kata yang berbau bahasa Arab, masih kurang faksi kan, karena kan saya sama sekali nggak belajar setelah setelah uh, syahadat di istiqlomad, saya nanya ke dkm Pak, saya setelah ini udah di syahadat, belajar Islam, terus belajarnya gimana ya? Oh mohon maaf kalau di masjid kami belum ada, yang khusus untuk mu'ala Bapak ikutin aja kajian-kajian, kan sering ada di sekoma. kalau kadang-kadang kajian kan lebih bersifat umum ya, akidahnya gitu kan. Enggak, enggak mendalami, gitu. enggak al-Qur'annya segala, enggak kan. Terus saya, di lingkungan saya, di kompleks saya, itu bapak-bapaknya juga kan baik-baik. Apalagi tahu saya udah di Islam, dia dipeluk juga <laughs> Nah, disitu pada sebulan pertama Ternyata bapak-bapak yang di kompleks saya juga Ada yang masih belajar ikhlo Udah musim dia laki, tapi masih ikhlo nah, itu yang encourage saya, bikin saya semangat bisa nggak terlambat berarti Nah, dari situ saya mulai ikutan belajar ikhrop barangnya. Ada berenam ada yang ngajarin, yang ngajarin juga tetangga, Tapi dia lebih ngerti. Kan? Lama-lama, disambil mereka pun ada usaha, tadinya awalnya perbulan pertama itu tiap hari. Pagi, tiap hari. Mesti masih semangat-semangat kan. Lama-lama karena kesibukan, satu-satu kan, berhubung. <tuh -tuh> Akhirnya, Tinggal saya berdua, bertiga, sama yang ngajar Pada sibuk ya, akhirnya yang ngajarin ngomong sama saya Coba aja, Pak, eh, masjid Lause, Mujid Tamrong, Disitu kayaknya ada yang buat om, maaf Itu kan juga, istilahnya kan, Mujid kan, komunitas Tionghoa Mungkin di sana komunikasinya bisa lebih cocok Tapi setelah ini, <tuk tuk> no subis lah Tentu hmm. kan bukan hanya sholat Iya yeah. Di uh, aturan aturannya pun ada Hmm Termasuk larangan-larangan yang sebelumnya Mungkin bisa dibilang Wah oh ini tidak hmm. ya, mungkin Tapi mungkin tidak tinggalin Termasuk uh, omrah makan Tapi yeah. lain hmm sekarang menyesuaikannya apakah butuh waktu yang lama atau nggak meninggalkan hebat tersebut langsung aja langsung aja karena ya, saya udah tahu babi hmm, haram ya udah saya tinggalin saya sadar udah saya tinggalin tapi saya masih ada dosanya itu hari kan memang saya memang juga penjudi waktu ya. saya tidak Islam saya masih ada main judi masih belum bisa mengalami kan? dia ya. ini kita ada di di jual online lah kemudian semenjak saya tadabur di sini lebih dipahamin lagi kan harus di tahu laporan ya. ya. para pak jayakarta jadi itu saya udah takut ya. langsung saya tinggalin semua itu jadi manfaatnya Tadabur ya benar-benar sangat yang merubah saya yang merubah keimanan saya Tapi yang benar-benar kamu Islam yang gak boleh Ya udah gak boleh Jangan pakai alasan, oh dikit lah inilah gak Gak boleh, aku udah gak boleh Udah aja kan? Udah aja, dilarang, ya dilarang jalanin. Karena kan saya tahu Jadi udah, nanti bertanya Quran yang menjawab petunjuk kan firman Allah Semua adalah yang benar Ikutin kan Nah sebenarnya sekarang nih hmm. Ini seringkali kita menempatkan bahwa kondisi Tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya hmm. Atau lama itu sering cepat Benar Bahkan ya Kita politik pun sama Sama yang jadi Fokturalitas mereka yeah. yang dibutuh-betulkan dari melihat pandangan dari toko ini setelah walaf Sebenarnya hubungan atau toleransia agama itu sepertinya apa? Nah kalau saya sih ya kan di nukum warga'in ya Agamaku agama. ya agamaku, agamamu ya agamamu Tapi dalam hubungan kemanusiaan Di Al-Qur'an juga disebutin kok kan? kita harus Berbuat kebajikan bukan untuk muslim aja kan untuk semua ciptaan Allah. Jadi itu aja prinsip saya. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan kerapat yang dengan oh. berselingkuh dan lain-lain itu masih ada. Masih ada ya sehat. Tapi ya kita tahu kalau diajak sesuatu yang dilarang, hmm. maaf saya ujang Islam. Eh, saya kasih tahu. Seperti biasa kan teman-teman, nggak boleh kan? Ayo sini minum minum beer. saya datang Tidak, ada yang minum bir kalian silakan. nah itu setelah saya coba uh, ya, hmm. teman -teman ada, hmm. setelah masuk Islam pandangan dari teman-teman sendiri gimana pendapat ya, pandangan yang lain yang muslim pada saya kan. Teman-teman sendiri atau, atau, atau kenapa mereka Ya, Alhamdulillah sih mereka semua biasa aja, gitu. biasa aja. Gitu. Malah sama saya suka saya kasih tahu ke mereka. Mereka kan kebanyakan ya Muslimi. Saya sudah bilang mereka yang pentinglah dilahit Allah, la ilaha ilallah hanya Tuhan yang kamu semua satu aja pokoknya Isa saya suka ya. ngomongin itu Iya, gitu ya. jangan-jangan Tuhan jangan Yesus bukan Tuhan saya di Islam saya ngakuin loh Nabi Isa itu kita mengakui itu salah satu Nabi kami juga dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga kesana kita akuin di Al-Quran pun ada tapi Nabi Isa tentu aku, ah, saya okay. Ya, kalau orang saya suka, sih tahu ngurusin, ya, ini ya, ya, mudah-mudahan dia ya, tertarik juga kan. Mereka menolak atau gimana gitu narsis? Ya ada yang enggak, ya, ada di ini ya, ya, ya, Yesus ya. Tuhan ya, ya saya nggak mau ya, dekat ya. lagi. Juga. Oh ya udah silakan kalau. Tapi kalau setiap temu, saya suka saya ngomongin ya. yang lebih bisa Yesus, ya, citar, bukan Tuhan ya. Tuhan Allah sama kayak yang lebih muak Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang meluruskan semua. Ya, gak Enggak tahu lah terserah kan, mereka mau terima kan? so, enggak. Iya. Ini saya sudah kasih tahu. Laporan ya, kadang-kadang saya juga suka screenshot ayat Al Quran terjemahannya. Saya screenshot terus nih Al Quran bicara seperti Firman Tuhan. Oh, di, di, di Injil itu banyak perdebatan hmm. <laughs> ada ayat-ayat yang bertentangan mesti kasih tahu ayat ini bisa contoh Matius kian kan saya ada bukunya di kelas waktu saya di di sini awalnya saya ada Kristologi jadi kita dikasih tahu Injil itu ada ayat-ayat yang bertentangan di penulis yang ini yang main ini nggak sama ini loh tidak iya tapi kalau aku, kamu beda dikit seluruh dunia pasti eh, tahu bisa beda ya pak ya, Yur, ya. pesan-pesan dengan hmm. teman-teman ya mungkin belum masuk Islam dan juga yang sudah, selesai, hmm. karena kita mendapati bahwa banyak juga yang Islam Nah, di tapi ternyata, hmm. kayak tadi yang masih belajar iklim, masih, hmm. masih belum bisa membaca urusan, bahkan salah satu masih berkolabor. Nah, Pesan-pesannya dari iklim, Mas Ferry, seperti apa? Ya, pesan saya, tamang untuk sesama Muslim lah. Ya, paling penting. Harus mendekatkan dengan Al-Qur'an Karena itulah petunjuk hidup kita Harus berinteraksi sama Al-Qur'an Ya interaksi sama Al-Qur'an kan ada lima tahap kita Yang membaca Al-Qur'an, yang membaca arahnya aja kan. Baca dan mentadaburinnya Yang membaca mentadaburin dan menghafalkan itu harus kan dan membaca, ada boleh menghafalkan, mengamalkan, sama yang paling paling mungkin, paling susah ya, ditambang mengajari, kan? itu kan lima tahapan kita interaksi dengan Allah Tapi ya, sesama Muslim, ya itu selesai, dekatlah dengan Allah karena dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Itu masih pasti kalau yang non muslimnya apa gimana? kalau yang non muslim, ya, yang non -muslim ya, saya doain aja ya mudah-mudahan ya cepet-cepetlah perlu agama islam juga gitu. kalau yang lainnya saya nggak tahu udah pokoknya ya ya maksudnya ya saya berusaha kasih tahu yang kebenarannya kalau dia terima ya alhamdulillah kalau dia nggak terima ya subhanallah wa'amu'illah kita hanya begitu saja. Kita pas aja. Satu aja. Okay. rahimakumullah, kita baru saja menyaksikan Kohedratno Kurniawan menceritakan kisah perjalanannya untuk kembali kepada Islam. Dari kisah beliau, kembali kita bisa melihat bukti nyata kuasa Allah dalam membolak-balik hati hambanya. Jika pada awalnya Kohendra membuat istri beliau meninggalkan Islam ketika mereka menikah, namun akhirnya justru sang istri dan juga anak-anak beliau yang menuntun Kohendra untuk kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Nah, Villa sobat tiap astronot yang dimuliakan Allah, sampai di sini video kisah mu'alaf kali ini yang menampilkan cerita dari Kohendra Kurniawan Semoga kisah beliau tadi bisa memberi manfaat yang besar bagi sobat semua yang senantiasa berikhtiar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pamit, sekali lagi saya minta waktu sejenak untuk memohon kesediaan sobat villa semua dalam mendukung channel kami ini. Mustahil bagi channel kami ini untuk dapat terus bertahan dan terus menghadirkan konten-konten dakwah tanpa dukungan sobat filah. untuk mendukung kami. Cukup dengan tiga langkah mudah, yaitu dengan like video ini, subscribe channel app Astronaut, serta aktifkan notifikasi. Kemudian bagikan atau share video ini melalui berbagai akun media sosial yang sobat miliki. Dan yang tak kalah penting, tuliskan komentar sobat tentang video ini. Atas dukungan sobat vila, saya ucapkan Jazakumullah Khairan Insya Insyaallah, kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah.